Yang namanya teman selalu ada ceritanya. Baik itu cerita yang menyenangkan, menghibur sampai yang memalukan sering terjadi. Apalagi di zaman sekarang banyak bahan atau media untuk menjahili seorang teman seperti lewat kendaraan sampai sendiri tuker. Itu sudah hal biasa. Dan berikut 5 video kejahilan seorang teman lewat handphone yang bikin malu plus ngakak versi doktrin ngapak. pertama kebakaran yang mendesak di video ini kita dibuat nyakak dengan tinggal seorang teman yang sedang gabut yang mengirimkan sebuah video kebakaran namun bukannya suara panik yang terdengar melainkan suara ini temen lah kirim video kebakaran lah wih <tuh> maka renang tinggi Dan apasnya dia memutar video tepat di depan ibunya, dan ini sangat menghibur. ketahuan istri urutan kedua sebuah video seorang bakawe yang menelpon lelakinya namun malah istrinya yang mengangkat dan tak kehabisan akal si bakawe malah seperti ini halo mas kok suai temen saya sama enak nguntah ini loh loh, mas sandi ya oh, enggak mbak lu rencangi nyopir Kalo jengitang lep binceng si dong sama tebun apa mboten Kalo rancangnya Suhun ghe Nomor tiga Terjerumus teman Hampir sama seperti nomor pertama Namun nomor tiga langsung real suara mendesak Tepat ketika ia ditelepon oleh ibunya Halo, Halo? Nomor 4 Pinjol Yang nomor 4 ini merupakan perbuatan kebut Seseorang yang sengaja menelpon beberapa pihak pinjaman online secara bersamaan dan terjadilah hal berikut. Halo bu. Gimana nih bu untuk tagihannya bu? Dia ngerasa cewek. Iya siap. Ini Halo. gimana tagihannya ibu sih ya. di Febriana Gozali Hah? Kenapa? Kenapa? Ya, gimana bu untuk tagihannya ibu di Febriana Gozali nih pak? Nah Iya, ibu sini ini punya di aplikasi rupiah, nah, pak. untuk video Dan yang ini tidak dianjurkan ini. untuk meniru, Sampai karena kasihan pada rumah si hati jomblo. Ini nggak baik. Jangan oh, bisa bisa. Nomor 5 cium jauh. Salah satu alasan bagi seorang jomblo untuk tidak pacaran mungkin karena kasihan pada teman sejombloannya. Namun di sisi lain ada alasan untuk menghindari yang namanya pacaran karena hal ini. Iye, tidurmi dulu nah. Saya nongkrong dulu. Hah? Jumjao. Banyak temanku. Oh, iya Love you. Mwah. Nah tuh kan, diketawain sama teman setongkrongannya, ya walaupun ini terkesan sangat memalukan, namun ini sungguh menghibur, bagus, kreatif. gimana bos? Itulah lima video kejahilan teman lewat telepon genggam. Jangan pernah meninggalkan teman, karena temannya menghilang, lebih mengerikan daripada mantan yang menghilang. Saya om bos, bila banyak kesalahan, om bos, beserta seluruh Dewan Direksi, mohon maaf dan pamit undur diri. See you next time, terima kasih.